Aku mohon tolong Kembali lagi bersama saya di Universitas Sepeda di kampus kota Madrasah. Nama kelas dalam NTSN tujuh selatan. Ikut berputar. Petugas puskesmas Kalambang menggelar aksi berkizi untuk siswa NTSN tujuh selatan sebagai bentuk realisasi dari gerakan nasional aksi berkizi yang diikuti oleh semua pelajar Dari seluruh Indonesia. Rabu pagi, 26 Oktober 2022 kegiatan gereja nasional yang sebut kisi dengan selama pagi, minum tabat tanpa darah bagi siswa putri dan diakhiri dengan makan bersama yang dilaksanakan di halaman utama madrasah yang diikuti oleh peserta titik kelas 7-8-an dan semua penduduk dan tenaga pendidikan di sumatera Selatan promotor Kesehatan Puskesmas Galumpang Herliani Idiawati SKM saat dikonfirmasi usai kegiatan menjelaskan gerakan nasional aksi bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aktivitas fisik konsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah sehingga stunting yang disebabkan oleh anemia pada anak usia sekolah dapat dicegah Adapun kegiatan hari ini serentak seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober itu ada kegiatan aksi bergizi yang mana kegiatan ini e, sebenarnya dari Kementerian Kesehatan e, di sini pemberian yang pertama kegiatannya itu ada senam, yang kedua itu dilanjutkan dengan pemberian tablet tambah darah, yang terakhir itu makan bersama. Nah, adapun di sini e, ini dari Kementerian rencananya ingin e, apa memecahkan rekor muri jadi makan minum tablet tambah darah E, apa masal jadi seluruh Indonesia serentak menanggapi hal tersebut Kepala Intasn 7.0 Sulawesi Selatan dan jurusag NPDI sangat mendukung gerakan aksi berkizi dari Kementerian Kesehatan tersebut dan berharap kegiatan serupa terus teraksana sehingga dapat memberikan pembekaran menambah produktivitas semangat dan konsentrasi siswa dalam belajar Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan didukung dengan Hari yang cerah e, tadi, kita sudah melaksanakan senam bersama dengan ibu-ibu dari Puskesmas Kalumpang. Dan mudah-mudahan kegiatan senam ini nanti bisa kita laksanakan secara rutin. Kita atur mungkin dalam waktu setengah bulan atau satu bulan, kita melaksanakan. Senam kembali dan mudah-mudahan memberikan semangat untuk belajar, untuk berprestasi.